biografi salah seorang pahlawan Sulawesi Selatan Adi Abdullah Bawmasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Ainun Mardial Muhammad Asad Saya adalah belajar dari Esitka Negeri 4NRK Provinsi Sulawesi Selatan Kali ini saya akan yang lahir di Masipi Kabupaten Nasiden Rengkampang, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada tahun 1918, dan beliau wafat pada tanggal 2 Februari 1947 dan dimakamkan di Kota Pantar. Beliau memiliki tiga istri dan tujuh anak. Istri-istri dari beliau adalah Andi Macaya, Lingedaing Singara, Andi Sojipet Takajekne, dan anak Andi Habibah, Andi Ibrahim, bau tekne, bau kuneng, bau amas sageng, bau dala uleng, dan bau Fatimah. itulah tadi hasil presentasi dari saya mohon maaf selamat so